was she knew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 Berikut ini kami sajikan harga dan spesifikasi cherry Omoda 5.500 cm 3 turbo charge yang resmi diluncurkan di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. SUV ini hadir dalam dua versi, Omoda 5R dan RZ. Harga mobil cherry ini mulai dari 329,8 juta rupiah, OTR Jakarta. Harga tersebut naik dari harga pre-booking tahun lalu untuk Indonesia International Motor Show IMS 2023 dan harga resmi ini akan efektif berlaku setelah diumumkan. Meski ada kenaikan, kami tetap berkomitmen untuk menawarkan harga terbaik kepada konsumen yang menginginkan OMO A 5 Harga ini kami publikasikan berdasarkan hasil riset dan survei yang telah kami lakukan, Akhirnya kami putuskan harga yang terbaik, kata sales direktor PT. Cherry Indonesia Sean Su di pameran GJAW 2023, Jumat, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Meski harga Cherry Omoda 5 lebih mahal, namun masih terjangkau dibandingkan kompetitornya, apakah kamu tidak percaya, tengok saja HRV Turbo RS resmi, sama-sama bermesin 1.500 cm3 turbo, dibanderol 529 juta. Rupiah. Apalagi spesifikasi SUV besutan China ini juga istimewa, eksterior dan interiornya futuristik, dan fitur-fiturnya mencakup sistem bantuan keselamatan canggih Advanced Safety Assist System, ADAS. Ingin tahu lebih jauh mengenai harga dan spesifikasi Cherry Omoda 5 2023 di Indonesia? Berikut tayangan lengkapnya. I just wish Satu Desain Eksterior Masa Depan Spesifikasi eksterior Cherry Omoda 5 2023 memiliki desain modern dan futuristik. Tema SUV China ini adalah Cross F-Future, yang mengisyaratkan keberadaan SUV masa depan. Kesan futuristik Omoda 5 terlihat melalui desain airframe depan bermotif grille bak gambar dunia paralel tak berhingga. Selain itu, ada potongan berlian yang mewakili individu di setiap dunia paralel, Pomoda 5 juga memiliki lekukan garis yang fleksibel namun tetap. Ada juga velg berukuran 18 inci yang meninggalkan kesan sporty yang kental. Gunakan ukuran ban 215 per 55 R18. Kemudian bagian belakangnya bergaya futuristik dan elegan. Ini karena desain lampu yang datar bersama dengan lekukan belakang yang agresif dan dua outlet trapesium. Desain keseluruhan semakin dipertegas dengan iluminasi lampu LED split trapesium. Lampu LED siang hari berbentuk T dan lampu belakang LED dinamis extraf.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 dan tinggi 1585 mm, serta well baser 2630 mm. Dengan kata lain, dimensi Cherry Omoda 5 sedikit lebih besar dari Honda HR-V. Maka wajar jika Chery Omoda 5 akan bertarung di segmen mid-size SUV yang juga memuat HR-V dan Creta. Pesaing di kelas ini sebenarnya cukup banyak, antara lain Mazda CX-3, Suzuki Grand Vitara, dan Wuling Alves.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 3. Mesin menggunakan 1500 cm3 turbo. Data teknis mesin Cherry Omoda 5 sangat istimewa. Di atas kertas, ia menggunakan unit 1500 cm3 turbo charge yang dikawinkan dengan transmisi otomatis CVT 9 percepatan. Alhasil, mesin TGDI 1.5 liter diklaim mampu menghasilkan tenaga 145 bhp dan torsi 230 Nm.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 Hyundai cerita ditenagai oleh mesin Smart 1.5 liter MPI segaris 4 silinder yang di atas kertas menghasilkan tenaga 113,4 PS pada 6.300 revolusi per menit dan torsi 143,8 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Sedangkan Honda HR-V ditenagai mesin 1500 cm³ i-VTEC yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 119,2 BHP dan torsi 145 Nm pada 4.300 revolusi per menit Saingan mesin Cherry Omoda 5 2023 sebenarnya adalah Honda HR-V Turbo RS. Hanya saja jika dibandingkan langsung dengan SUV pabrikan H, SUV China ini masih kalah tangguh. Apakah kamu tidak percaya? HRV 1500 cm kubik turbo menghasilkan torsi 240 Nm dan tenaga 177 bhp.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 Dengan cara ini Anda benar-benar dapat merasakan aura futuristik sekaligus menawarkan informasi terkait mobil yang sangat beragam. Selain itu, joknya didesain dengan gaya sporty dan menggunakan material berkualitas tinggi serta berventilasi. Alhasil, tampilan interior secara keseluruhan terlihat sangat modis dan nyaman. Bahkan untuk kenyamanan, versi OMODA 5RZ memiliki asisten suara cerdas.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 Fitur lengkap dan modern, spesifikasi Chery omoda 5 selanjutnya yang kami bahas adalah dari kelengkapan fiturnya. Di mana mobil SUV ini sudah dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System, ADAS, dan mengadopsi standar eksperimental global untuk emisi, keselamatan saat terjadi tabrakan, perlindungan bagi pejalan kaki, dan standar lainnya yang ditetapkan oleh negara-negara di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Selatan.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 Harga Cherry Omoda 5 2023, dengan spesifikasi yang sangat istimewa tersebut, harga Cherry Omoda 5 2023 sangatlah terjangkau. Khusus untuk varian Z dijual 329,8 juta rupiah, OTR Jakarta, dan varian RZ 399,8 juta rupiah, OTR Jakarta. Artinya banderol tersebut akan mirip-mirip dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. Menariknya lagi untuk pembelian Omoda 5, Cherry memberi benefit double value ke konsumen. Cara mendapat dengan membayar 5 juta untuk booking fee, akan mendapatkan benefit 10 juta. Kemudian akan mendapatkan pula official merchandise Omoda 5. Cherry Omoda 5 Z 329,8 juta rupiah, OTR Jakarta. Cherry Omoda 5 R Z 399,8 juta rupiah, OTR Jakarta.